Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh Para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiah diberkahkan kehidupannya di dini, wa dan akhirah dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat taufik dan hidayah dari Allah amin ya rabbal alamin ayuhal hadirun jama'an rahimah kemullah tidak pantas rasanya manusia yang kekurangan ilmu seperti al-fagir ini duduk di antara guru-guru menyampaikan nasihat atau untayan ilmu, pepatah Arab mengatakan, jika ada air, maka tidak perlu lagi dengan debu. Kalau cukup dengan wuduknya, kita cukup ada airnya, maka dengan air. Jika airnya nggak ada, debu. al di sini cuma sekedar cadangan. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini, keberkahan buat ilmunya, buat diri ini yang penuh dengan kekurangan. Insya Allah, jika ada ilmu yang bermanfaat, umumnya buat kita semua untuk digampangkan, untuk ibadah kepada Allah. Amin, ya Rabbal. Tadi saya lewat nasi udah ditata. Lewat tadi tuh, nasinya udah ditata. Saya pegang dikit, udah dingin. Kalau ceramah lama-lama, takut jadi rengginang gimana kalau 10 menit boleh gak boleh suara goda serak masih tetap tega tapi Alhamdulillah saya pulang umroh baru tiga hari ini tiga hari saya pulang umroh ketemu istri cuman satu hari ketemu anak cuman satu hari selebihnya terus putar sampai terdampar kejati warna Kampung Raden ya masuknya jati warna bukan saya janti sempurna. janti sempurna besok pagi di Serang baru besok malam di Tangerang tanggal enam di Bandung tanggal tujuh di Jakarta capek dah loh saya mau tanya hadir ke sini semua senang nggak apa yang bikin senang apa yang bikin gembira Orang yang hadir di dalam majelis ilmu pastinya dosanya diampuni sama Allah dengan niat apapun dia, dengan niat dia mau datang untuk menuntut ilmu, mau datang cuman mau fashion baju baru, cuman mau sekedar nyari poster, terserah. Yang penting dengan niatnya dia udah duduk di dalam majelis, semua terhitung dosanya pasti diampuni oleh Allah. Mestinya ini yang bikin kita senang datang dari rumah kan kita buat dosa banyak. Kalau Allah enggak tutup aib kita, naul bilamin dalik kita sudah bawa gunung cerme. Dosa kita sudah gedenya berapa tingkat kita enggak tahu. Tapi alhamdulillah di malam ini Allah tutup aib kita. dosanya kita enggak ditampakkan sama Allah. Kalau seandainya satu dosa yang kita lakukan di hari ini berupa bisul, kebayang muka lu bisul semua. Tapi Allah ngasih kita kebaikan. Allah ngasih kebaikan. Kenapa? Makanya Nabi Wasallam mengatakan barang siapa yang menutup aib saudaranya. Maka Allah tutup aibnya dunia wal akhirah. Jadi makanya ini buat ibu-ibu. Karena ibu-ibu sering banget ngobrol. Kadang aib tetangga suka dibuka. Apalagi aib laki. Lu tahu gak laki gue semalam? Ya Allah. Tidurnya ngorok banget tuh. Sampai kasur gerak-gerak. Gue pikir linu. Aib gak boleh. Yang namanya kita ini. Ngejaga aib satu sama lain. Ini diperintahkan di dalam agama. Jangan keluar sesuatu dari lisan. Kecuali itu sesuatu yang bermanfaat. Bib, saya kan bukan penceramah. Minimal jarinya. Jarinya bisa jadi dakwah. Jarinya bisa bawa kita. Ke syurganya Allah. Kenapa? Berikan kebaikan-kebaikan lewat jari-jari kita. Yang penting punya kuota. Tak nah, ada kuota mau nyamperin ke mana lu? Perayaan Isra' wal-Mu'arat. Kita mengingat. bahwa Allah memberikan kado terindah kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa oleh-oleh untuk umat Nabi. Kita tidak perlu sampai ke sitratil Muntaha. Kita nggak perlu sewa-sewa apapun untuk sampai ke Baitul Ma'mur. Cukup dalam keadaan sholat. Sujud kita kepada Allah. Sama sebagaimana kita berjumpa langsung dengan Allah. Dengan ceritanya. Apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau di dalam sholat. Insya Allah semuanya dikabulin sama Allah. Orang mau hidupnya senang, sholat. Orang mau hidup bahagia, sholat. Kalau orang sekarang beda. Orang kalau mau senang gak punya duit Larinya ke mbah Tau mbah Orang pinter Kenapa itu orang disebut orang pinter Karena yang datang orang tolol Lah emang eh, kan gai kan Orang udah dibilang rezeki yang ngasih siapa Gak perlu ke mbah Ngomong sama mbah mba. Gak punya duit mbah Tumbah juga ngomong dalam matinya sama gua juga. Maka hanya lo tipu. Hmm. Mau kaya salat duha baca suratul waki waki Salatnya berapa rakaat? Empat, enam, delapan, sepuluh, dua belas. Mau lebih silahkan. Kata Nabi kalau orang mau kaya salat duhanya cuma doa rakaat orang bakhil. Saya mau tanya mau hidup berkah mau hidup jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya. Nih, nih, gue kasih tau nih ya Kita Alhamdulillah hidup seada-adanya begini ya Alhamdulillah Nggak kebayang lu kalau jadi orang kaya semua nggak bakal datang ke majelis lu Kenapa? Lagi sibuk tanda tangan kontrak Tapi Alhamdulillah, nih boro-boro apa yang mau ditanda tangani. Orang kaya emang hidupnya enak Nggak enak CCTV depan, CCTV belakang, depannya ada pos, belakang ada pos, satpamnya enam Tidurnya nyenyak, belum tentu. Pernah tahu, kasur harga 180 juta. Belum. Sama. Saya sebelum ke Israwal saya mau ketok hati kita dulu, biar kita sadar, ternyata Allah ini memberikan sesuatu pas kepada hambanya. Manfaat betul Allah berikan kepada kita. Saya punya kawan, Sebelum itu saya mau nikah, nikah itu saya mau cari isi kamar ceritanya. Maaf, jangan patah hati. Saya sudah dia miliki. Kalau mau cari silahkan yang di sebelah sini. Walaupun kere punya usahanya. Usaha apa? Untuk mencintai eneng. Gompal waduh saya mau isi kamar saya beli sebelum nikah saya tanya, ini satu setnya berapa? 280 juta urusan gue beli isi kamar gak jadi kawin gue saya bilang, kalau kasurnya aja berapa? 180 juta dalam hati saya, kalau gue tiap malam tidur mimpiin nabi, gue beli nih usaha kita buat nabi, usaha bapak kalau tidur nih pak, ntar bapak bangun gak pegel-pegel nih pak lah gue mah ada, no, ada Johnny yang biasa mijitin gue bangun enak-enak aja gue oh ini ntar tulang bapak begini-begini oh gak jadi deh mbak dah daripada gue gak jadi kawin gue jalan ke klender 5 juta pulas juga no gue tidur tapi begitu kita kita pikir-pikir saya datang ke rumah kawan ternyata dia punya tuh isi kamar saya tanya lu beli nih kasur harganya sekian iya Bi enak tidurnya enak nih bangun segar tidur lo sehari berapa empat jam dikit amat iya kan besok ada kesibukan banyak dia bilang gitu saya dudukin tuh kasur ya Allah enak banget saya enggak kebayang orang jati sempurna tidur di kasur 180 juta sebulan enggak bangun saking nikmatnya kita mah alhamdulillah tidur ngeglosor aja enak pules banget mau telanjang pakai keramik doang enak pules pintu gak perlu dikunci gak was-was gak takut rampok dateng apanya mau dirampok lah tv dinyalain gebuk dulu baru nyala hidup syukur ternyata yang mahal apa bukan tempat tidur yang mahal apa nikmatnya tidur manusia siapapun enggak akan pernah bisa beli itulah yang intinya kita disuruh bersyukur kepada Allah orang enggak bakal bisa beli nikmatnya tidur kita mah alhamdulillah mau punya utang banyak aja tidur pulas Isra wal Mi'raj ngajarin kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat satu undangan khusus dari Allah Kan kita dengar sebelum Isra wal-Mi'rad, Nabi Wasallam dadaknya dibedah. Udah dengar belum? Udah dengar belum? Bodo amat ah. Dadaknya dibelah, diambil hati rahmahnya, dibuang. Ini kisah, nggak salah. Kok hati rahmah yang dibuang? Sepakat para alim ulama, hati rahmah yang dibuang ini hati rahmah untuk iblis. Apabila yaumil kiamah iblis meminta syafaat kepada Nabi. Kalau hati rahmannya Nabi enggak dibuang, pasti akan iblis tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hati rahmannya dibuang. Buat siapa iblis? Ada satu kisah Nabi Muhammad datang kepada Rasulullah didatangi oleh iblis. Ya Rasulullah, saya ingin bertobat kepada Allah. Nabi Muhammad bilang, Alhamdulillah kalau engkau mau tobat ya iblis. Tolong sampaikan kepada Allah agar diterima tobatku. Apa jawaban Rasulullah? Pasti tobatmu akan diterima oleh Allah jika engkau datangi. Makbarahnya Nabi Adam, engkau sujud di atas pusaranya. Apa jawaban Iblis? Eh ya Rasulullah, asal kau tahu, hidupnya aja saya enggak mau sujud, apalagi matinya. Sombong enggak? Sombong enggak? Ada enggak orang yang begitu? Ada enggak? Lu yang ngomong ya? kadang manusia ini sombongnya suka kelewatan, lebih dari iblis iblis sombong pernah ngerasain sorga lu sorga ngerasain kagak sombongnya setengah mati Salat ini ngajarin kita, jangan sombong ada ruku ruku itu menundukkan diri kita, hormat kepada orang yang lebih tua yang tua hormat kepada yang muda saling menghargai satu sama lainnya Lu mau punya pangkat, Lu mau nembak orang, Bintang dua, Siapapun dia, Saatnya sujud, Sujud, Gak ada yang dongak, Semuanya, Gak ada yang angkat kepala, Mau presiden sekalipun, Saatnya sujud, Sujud kepada Allah, Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia, Dan tidak ada yang lebih agung, Kecuali al, Bib saya orang kaya, bib saya direktur perusahaan, Saya kalau sholat gak pakai sujud, gasah sholat lu betul betul kenapa harus adanya sujud sadar ini namanya apa nih otak kepala apa <laughs> ini apa nih kepala ini yang dikatakan al mukarram yang mulia kepala kalau ada kawan pukul kepala kita marah apa nggak marahlah kenapa orang ini kepala di fitrahin habib Coba lihat lagi dalam keadaan sujud, kemana kepala larinya? Sejajar sama telapak kaki, yang paling tinggi apa? Bokong, pantat, pantat, pantat, pantat, sopan dikit ngapa sih lu? Apa yang paling tinggi? Pantat. Biar sadar lu kejar dunia sampai kapanpun, larinya pasti ke sini Mau kemana pun larinya pasti ke jamban. Lu mau makan spaghetti, lu mau makan burger, lu mau makan apa? Tetap larinya ke wc. Betul, betul. Makanya saya lagi bingung. Ada jamaah nanya, Bip, gimana sih cara supaya ikhlas? Jadi orang yang ikhlas bagaimana? Kalau lu buang kotoran nggak lu tengok itu udah ikhlas berarti namanya. Tuh, yang ketawanya kenceng tuh dia tuh. Tiap lagi dan nengok. Lu ngapa? Emang itu udah jatahnya keluar, geblek? Lu sayang mau ngebuang? Yah, ratus ribu. Saya lagi bingung, manusia kok begitu ya? Kadang dia suka ngelepasin sesuatu, itu kan kotoran. Kenapa? ngelepasnya sayang. Sampai begitu abis ngeden dilihatin. Plung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Kita mau kayak apapun Lari kita pasti ke dalam tanah Mau apapun kehidupan kita Mau kayak gimana pun kehidupan kita Pasti lari kita ke tanah Emang orang yang kayak rumah-rumahnya dikubur? kubur? Dua kali satu Kainnya, kain kafat Gak ada yang pakai polkadot Batik Gak ada Semuanya sama, putih, bersih, masuk ke dalam yang lahat, ciumnya tanah. Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? So, tahu lu? Malu tahu bapak lu cinta sama malu. Anak siapa nih? Arti banget cinta lu. Tampo lu. Saya lagi bingung anak SD sekarang manak anak SMP. Betul kiai? Tahu yang salah guru sekolahnya orang tuanya? SD Cecetan. Ayah lagi apa? Ya. Panggilannya ayah bunda. Papi mami. Begitu putus jadi janda. Ngadi-ngadi anak sekarang mah. Bu cinta nggak sama bapak. Ngapa lu dia? Jangan, jangan jangan, terpesona ngelihat saya, jangan saya tanya sekali lagi ibu cinta sama bapak enggak? enggak bapak cinta sama ibu? Hah? remang-remang bib <laughs> saya mau tanya, bapak mau nggak masuk sorga sama keluarga sama istri sama anak? saya sama anak mau bib sama istri saya nggak mau dunia aja nyusahin gimana akhirat Emang elu kerjaannya begitu? Yang namanya perempuan, kalau nganyusain pak, bukan perempuan namanya. Nabi Adam terusir dari sorga gara-gara siapa? Ah, itu dia. Oke kita sampai keler nih, ke sini. Apa kalau kagak karena perempuan surga kita? Betul nggak? Lu biang keladinya. Saya tetap ceramah dimanapun, saya tetap Membela haknya seorang laki-laki, pak <tik> gak mau terima yang ceramah laki, Pa, mana mungkin gue menggerendahin laki-laki? Maaf, Pak, maaf, Bapak sekali-sekali nguping ustadz. Entah maaf, Kiai, kalau ustadz lagi ceramah, laki abis jelek setengah mati. Ustadz, suami saya sering banget pulang malam ah, gampang, cerain aja lah Cuman gara-gara pulang malam yang cerain aja, kalau kita mah alhamdulillah pak, laki-laki ngedidik jangan, kalau dia ngelanggar syariat gebuk dulu Solat kagak, gebuk, tapi jangan sampai bonyok lu kadang laki juga gak ada otak oh, sih di ini dikata samsak. gebuk, jangan sampai berbekas Enggak juga udah digebuk masih nggak sholat Nadanya tinggi. Mau sholat apa enggak? Itu kedua. Yang ketiga, nggak mau sholat juga. Keluarin dari kamar. Suruh dia tidur di ruang tamu, jangan elu yang ngalah. Suruh dia yang tidur di luar, lu tidur di dalam kamar. Enggak mau juga, pulangin ke rumah orang tuanya. Belum-belum masuk talak, belum-belum belum. Ini laki-laki, Bu. Kita tanggung jawab akhirat, dunia kita yang tanggung jawab, ibu mah nungging doang. Benar gak? Ibu urusan akhirat, banyak yang namanya urusan dunia, tanggung jawab seorang istri, banyak memang. Kenapa? Urusan perempuan, cuman urusan dunia, akhirat, laki yang ditanya abis-abisan sama Allah. Lu jangan jadi... gue belain pak lu tenang aja betul betul bu saya ngomong ini alal hak di neraka paling banyak lagi perempuan nah lu sadar tuh yang namanya manusia kadang nggak tahu batasan kehidupannya yang perempuan kumaha aing baik gimana enaknya gua aja gomo Senang sama suami. Saya mau tanya, Pak, Allahumma, Pak. Bapak bilang tadi cinta sama ibu, kan? Ibu bilang cinta sama bapak. Saya mau tanya, Pak, kalau ibu mati. Lo kok amin, Pak? No? Pegel amat rumahnya tuh, Ibu ibu mati. Amin. Bapak mau nemenin di liang lahat, Pak. Kak bakal mau mendingan gue cari yang umurnya agak panjangan dikit, tiba-tiba. Yang ibu juga begitu, bapak mau saat ibu bapak mati, ibu mau nemenin di yang lahat Enggak. saya hitungin warisan dia. Betul. Cintanya manusia cuma sampai batasan liang lahat. Ilah cintanya Nabi Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah terbatas ilah yomil kiamah. Enggak ada batasan cintanya Allah, cintanya Nabi kepada hamba dan umatnya tidak ada batasan sampai yomil kiamah. Jujur pak. Saya kemarin di depan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malu saya. Saya malu diri saya sendiri. Nabi berasa tu ada di hadapan kita, tapi ilah ilah iloh, tingkah kita tu jauh dari ajaran Nabi. Kita yang tiap hari solat, kita solat di masjid haram kita solat di masjid Nabawi. Salat kita nikmat banget, luar biasa. Begitu pulang dosa lagi yang kita bikin. Kenapa yang begitu seakan-akan Allahnya cuma ada di Haramain, cuma adanya di Mekah, di Madi Madinah. Selebihnya Allah nggak lihat pernah naik ke atas gunung, pernah lihat ke atas gunung. Gunung siapa? Bapak naik ke atas gunung, bapak lihat ke bawah, mobil aja kecil, Pak dilihatnya. Orang enggak kelihatan. Kok bisa saat dia bikin dosa Allah lihat? Ternyata setiap manusia punya GPS. Lu tahu kagak lu? Kayaknya gue salah ceramah tempat nih gua nih. Semuanya tuh ada satu yang saat kita bikin dosa, nyala. Tahu Allah peristiwa Isra wal Mi'raj ini salah satunya meredupkan sinyal tatkala kita ingin bermaksiat kita tahu Allah maha melihat di saat salat Allah langsung yang memandang kita berbicara langsung antara hamba dengan Allah disinilah cara Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan ummati, ummati, ummati agimis salah, agimis salah, agimis salah ternyata ini penting nutupin aib Nutupin dosa Ngelebur setiap dosa Ngangkat derajat setiap hamba di mata Allah Karena solatnya Sampai Nabi Wasallam mengatakan Barang siapa yang ingin melihat seseorang masa hidupnya Lihat matinya Kalau matinya di ahli ibadah Maka matinya pasti khusnul khatimah Orang yang amatinya dalam keadaan maksiat Matinya su'ul khatimah Na'udhu min